Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di S.P. Dewi Pusatang Magrasah Dan Temas dalam RKS Dan Juru Senyata News Berikut ikutannya Pantra Sesana Nugget 7 Nusang Selatan Membuat sosialisasi yang berikutif Dari Timur Ketingbang Syariah Indonesia Kantor Cabang Marabai mengenai produk unggulan Dan kelebihan perbankan syariah Di Dewan Guru, Senin 24 Oktober 2022 Pagi Sosialisasi edukatif tersebut berisi muatan pengenalan sistem dan produk-produk perbankan yang berlaksananya berdasarkan ikut Islam. Sistem berbangun syariah terbentuk berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam, Islam untuk menghidupkan atau memungut pinjaman yang menekan dengan pinjaman atau yang sering disebut riba customer business manager BSI kantor cabang Barabai Rizda Norma Hayani saat dikonfirmasi menyampaikan selain untuk mensosialisasikan perbankan syariah termasuk keunggulan kelebihan dari semua produk produknya ia juga berharap dapat menjadi mitra usaha di semua madrasah yang ada di Kabupaten Musung Selatan saya Rizda Norma Hayani saya dari Bangsa Syariah Indonesia Aceh Barabai dan summer business manager saya waktunya dari tim bank BNI Indonesia terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan di jam sebelas dan tujuh besok hari tujuan kegiatan yang disusupin hari ini apa saja bu untuk menjelaskan apa saja? Ya untuk kami itu yang pertama adalah menyelesaikan terkait apa itu Bangsa BNI Indonesia. Dan produk-produk yang apa saja yang ada di bangsa Indonesia ini semoga di MTsN 7 di sini bisa lebih mendalami terkait apa itu program-program yang ada di bangsa Indonesia. Untuk yang pusatnya selatan ini sudah ada berapa madrasah yang kerjasama dengan BSN. Kalau madrasah itu di pusat sendiri sudah memang keseluruhan. Mengenai hal tersebut, Kepala MTSN 70 79 Selatan Jamjuri SAG MPDI menyatakan akan mengkoordinasikan ke semua pendidik dan tenaga kependidikan tentang penawaran kerjasama dari Bank Syariah Indonesia tersebut. Ia menyambut baik atas segala penyampaian informasi yang edukatif dari pihak PSI tentang produk perbankan yang yang berdasarkan hukum Islam. Kami menyambut baik kegiatan hari ini yang disampaikan oleh PSI. Semoga ke depannya akan terjalin kerjasama pihak masyarakat dengan BSE dalam hal kelihatan pelayanan terhadap ASN. Sampai jumpa dan berasal tujuh, senyum, senyum, senyum, senyum. Saya Bunga Ustaz, selain bersama tim kerabat kerja dan kalumpang melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.